terus ini ada Ultraman lagi. Wah, ini Ultraman lagi. Waduh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kakak yang paling ganteng sendiri teman-teman. Wah, kali ini kakak lagi mainan ada di kebun lagi teman-teman atau juga di pekarangan. Kakak juga udah bawa keranjang warna biru. Oh ya, Sebelum lanjut, yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya, agar kakak bisa semangat lagi untuk mencari dan menemukan mainan yang ada di sekitaran sini, teman-teman. Sekarang, ayo kita let's go cari mainan teman-teman. Wah, kita cari kemana ya, teman-teman? Wah, kita cari yang ada di sekitaran sini, teman-teman. Wah, kira-kira kita akan menemukan apa ya, teman-teman? Wow, kita menemukan apa di sini, mi? Kita menemukan mainan yang melingkar teman-teman Lihat banyak sekali Wah lihat kita corot dari atas teman-teman Wih keren sekali Mainannya membentuk lingkaran teman-teman Di tengah-tengah lingkaran ada banyak sekali action figure Wah sekarang ayo kita review satu persatu teman-teman Wah kita mulai dari yang tengah dulu ya teman-teman Wah, sekarang ayo kita review satu persatu, teman-teman. Wih, ada Iron Man, teman-teman. Wow. Terus ini ada... wow Ultraman yang ada tanduknya, teman-teman. Wih, terus ini ada Ultraman lagi. Terus ini ada Ultraman lagi. Wah, ini Ultraman lagi. Waduh, banyak sekali ya, teman-teman. Terus ini ada Iron Man. Wah, terus ini ada wih ada batman keren terus ini ada satria baja hitam teman-teman wah terus ini ada power rangers warna merah teman-teman wah terus ini ada power rangers pink wih terus ini ada wah ini ada Spider-Man hitam, teman-teman. Wah. Terus ini ada Power Rangers biru. Waduh. Terus ini ada Power Rangers kuning. Wah, keren sekali. Wah, sekarang yang di tengah udah habis, teman-teman. Sekarang kita review yang ada di yang membentuk lingkaran ini. Ada. Wah, ada traktor, teman-teman. Ada traktor lagi. Wow ada loader. Wih, kita perhatikan loader di sini. Terus ini ada wah, ini yang pembersih salju, teman-teman. Wah, terus ini ada wih, ini yang ada buat ini kayaknya teman, teman, panen panen jagung. Wow. Terus ini ada wah, ini yang ada di ladang, teman-teman. Wah, terus ini ada truk uh, truk apa ini teman-teman, truk molen truk mixer wih terus ini ada wah ini yang ada di ladang lagi teman-teman wih terus di sini ada apa teman-teman wah ada yang tahu wah ini buat yang ngebor teman-teman terus ini ada loader wi kita membuat loader di sini wah banyak sekali mainan konstruksi di sini ya teman-teman wih terus di sini ada truk pasir truk tronton truk dam, Wow terus di sini ada silinder kecil warna kuning teman-teman Wah terus ini ada silinder lagi ini yang besar teman-teman warna biru Tosca atau hijau Tosca Waduh yang bener yang mana ya Kakak juga nggak tahu yang tahu komen di bawah ya teman-teman Wow terus ini ada Wah ini ada loader lagi teman-teman ini loader warna biru Wih Terus ini ada wah ada excavator warna orange. Terus ini ada fortif, leaf. Wow, warna merah. Tinggal apa ini teman-teman? Warnanya merah, kuning, hijau, kelabu. Wah, di sini ada mobil balap dong. lihat, Wow. Terus ini ada gani, ada gani warna merah. Terus ini ada Tayo. Okay, tayo, ah oh, kita menemukan taya di sini teman-teman. Wow, terus ini ada rogi teman-teman. Wih, terus ini ada silani teman-teman. Wah, terus ini ada ganio besar teman-teman, warna merah. Wow, terus ini ada Tayo bat selagi teman-teman. Terus ini ada Gani, eh Rocky teman-teman. Wah, tinggal terakhir ada silan Wih, lihat, kita menemukan satu keranjang warna biru full teman-teman. Wah, lihat banyak sekali ya. Kita menemukan mainnya di sini. Wah, lihat di sini juga udah habis teman-teman. Ya udah segitu dulu aja video kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah!